dari Lesti dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita mendapatkan info penting banget ya Kembali kita dapatkan dari Bang Boril Ini info resmi mengenai acara Karnaval SCTV 32 Disimak persahabat Ini kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah Jangan lupa ada penampilan mereka berdua Leslar di program Karnaval SCTV Pantengin channelnya Terima kasih Karnaval SCTV di bulan Agustus, mulai tanggal 14 Persahabat ya, Agustus 2022 sampai 16 waktu Indonesia Barat di lapangan Break hip Cimahi. Buda Bapak Papa Bilar seperti ini akan tampil di tanggal 14 Agustus nih Persahabat ya, dimulai jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kita simak juga nih di unggahan Bang Boril nih Persahabat ya. Jangan lupa. Kita saksikan Lesti dan Rizky Bilar tampil di acara Karnaval SCTV yang ke-32. Ini special info dari Bang Boril untuk warga Konoha, biar nggak ketinggalan, biar nggak kelewatkan untuk menyaksikan acara Karnaval SCTV di bulan ini, tepatnya tanggal 14 Agustus. Idola kesenangan kita akan tampil mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya persahabat ya, di lapangan Brigif Cimahi itu Jangan sampai lupa, kita lihat juga persahabat ya info berikutnya Selain di acara karnaval SCTV, ya, ternyata Bunda Lesti dan Papa Billar pun akan menjadi bintang tamu Di malam puncak, SCTV 32 Extraordinary Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung di SCTV persahabat Jangan sampai lupa juga nih selain di acara karnaval tanggal 14 Bunda Lesti pun akan hadir menjadi bintang tamu di malam puncak hut SCTV yang ke-32 hari Rabu tanggal 24 Agustus dicatat Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Spesial nih, di bulan Agustus banyak kejutan dari Lesti dan Rizky Billar. Di komentar pun banyak sekali ya, tanggapan respon yang diberikan dari akun Lin Rosif mengatakan, Udah dimasukin di alarm kalender, wow, takut nggak ketinggalan ya ya, ini spesial banget langsung dimasukin ke alarm kalender, Biar nggak terlewatkan kehadiran Lesti dan Bilar di acara Malam Puncak Hood S.C.T.P. yang ke-32. Berikutnya persahabat disimbang juga ya, ada tentunya momen spesial vitamin bahagia yang kita dapatkan di pagi tadi. Ada postingan video nih, baby L persahabat ya, bersama Kak Wanda aduh cute banget ya. Ada Kak Wanda ternyata, aduh, pastinya bakal ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan ya apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Momen ini membuat kita bahagia banget ya, melihat Abang L, penyemangat kita semuanya, Masya Allah. Kemudian juga, di Simak di kabar yang membahagiakan, kali ini dapat dari l 2 win bersahabat ya, satu jam yang lalu. Menginformasikan bahwa single terbaru Lesti, dengan judul Sekali Seumur Hidup, ini berada di posisi kedua di Youtube, Indonesian Diva. Wow, Indonesian Diva. Lagu Lesti ternyata masuk peringkat kedua nih persahabat ya di Chart Indonesian Diva Disimak juga di kalimat Caption yang dituliskan Selamat pagi berikut ini kami informasikan bahwa lagu terbaru Lesti Kejora menduduki peringkat kedua Chart Indonesian Diva dan Hot Dangdut di Youtube Tetap streaming guys katanya tuh ya Ternyata bukan hanya di Indonesian Diva Ternyata persahabat di Hot Dangdut pun single terbaru Lesti itu menduduki posisi kedua di YouTube Wow makin bangga banget nih dengan prestasi yang selalu ditorehkan oleh Lesti kita bangga punya idola yang sangat membanggakan kita simak juga persahabat di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Ratmi 7900 mengatakan Masya Allah Alhamdulillah semangatnya membara tuh persahabat ya kita selalu mengucapkan kalimat Masya Allah untuk idola kesayangan kita yang selalu membuat kita pastinya bahagia. Luar biasa. Kemudian bersama disimak juga di diunggah Bunda Leslie kemarin ya, yang memposting foto bareng Papa Bilar dan ada sebuah kalimat pembelaan dari seorang Leslie untuk sang suami. Kalimat pembelaan dari Bunda Leslie perhatikan, kita adalah kita, bukan mereka.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 Untuk sang suami tercinta, dan Buda Lesi Kejara pun mendapatkan komentar dari Papa Bilar. Papa Bilar memberikan love, nih persahabat ya, untuk sang istri tercintanya. Dan di komentar lain pun banyak sekali ya tanggapan dan respon yang diberikan. Bang Adiska ikut menanggapi, situ mengatakan, fokus ke depan, jangan dengarkan hal-hal yang tidak baik, tuh. Garis bawah ini persahabat ya komentar Bang Adi Ini respect banget nih Kepada idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat ya perhatikan Komentar diberikan dari akun Instagram Christina Dangdut yang ikut menanggapi postingannya Bunda Lesti di situ dikatakan semangat selalu penuh cinta buat dedek Lesti Kejora dan abang Rizky Bilar. Salam kecup sayang buat baby El ganteng. Wow, luar biasa mendapatkan support dan dukungan dari orang-orang terdekat, orang-orang baik, yang selalu tulus mencintai idola kita. Selanjutnya persahabat disimak juga, ini ada kata-kata bijak nih persahabatnya dari Kak Mary Riana. Ini luar biasa. Diumpamakan persahabat ya dengan seekor burung gagak nih Satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak Itu kata-kata bijak dari Kak Mary Riana Dia berani sekali duduk di atas elang dan mematuk lehernya Duh, persahabat. Ini kata-kata yang sangat bijak persahabat ya Kita lihat juga kalimat berikutnya Tapi elang tidak menanggapi dia tidak membalas dan juga tidak berkelahi, persahabat Apa yang dilakukan oleh sang elang? Kita simak, elang itu membuka sayapnya Dan mulai terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke atas Ini luar biasa, persahabat Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit bagi gagak untuk bernafas Dan akhirnya gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan sang olang bisa bebas kembali Hal yang sama pun terjadi dalam hidup kita nih persahabat Ini kata-kata bijaknya Gagak itu melambangkan semua tantangan kesulitan dalam hidup Orang-orang yang seharusnya nggak berada di hidupmu Segala gangguan, opini yang menjatuhkan, penghinaan, fitnah Hal-hal yang mengusikmu Dan kamu punya pilihan Melawan dan berkelahi dengan cara mereka. Atau menggunakan waktu dan tenaga itu untuk terbang lebih tinggi. Wow. Dan melihat gangguan itu pergi dengan sendirinya. Jadi berhentilah membuang waktumu dengan si burung gagak. Wow. Luar biasa banget ya. Kesulitan itu hanya akan mengganggumu. Ketika kamu membiarkannya mengusikmu. Tapi kesultan itu akan hilang ketika kamu membesar kapasitasmu, persahabat. Perhatikan deh, ini luar biasa. Kata-kata bijak yang sangat luar biasa diberikan oleh Kak Mary Rihanna. Ini salah untuk di dan Bilar juga, untuk kita semuanya pastinya. Luar biasa. Kemudian bersama disimak juga di info selanjutnya, yang kita dapatkan dari akun whatever underscore 0819. Di sini mau posting sebuah klarifikasi dari salah satu tim Lesley Entertainment. Ada Bang Dede Prawira, persahabatnya. Di situ ada sebuah kalimat. Udah ya, udah gua baca. Terlalu banyak yang DM. Udah disampaikan juga kritik dan sarannya ya, thank you, kata Bang Dede Prawira. Tuh, persahabat ya, jadi untuk saran dan kritik dari kalian semua mengenai konten prank, itu sudah disampaikan, persahabat ya. Jadi, jangan sampai ada huru hara lagi, persahabat ya, kita doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan. Ada pembelajaran juga dari vlog yang dibuat bersahabat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan selalu dari idola kita Dan disimak juga di kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari akun yanihani95 disini juga menanggapi Saran Bang Dede Prawira mending kontennya dihapus atau di cut pas bagian pranknya Udah pas banget konten sitkom ama OG aja Kayak kemarin aja pas bagian Kiss cepet banget langsung di cut yang padahal fine-fine aja Karena itu wajar juga Tom mereka udah nikah Dan bukan cuman mereka yang gitu banyak pasangan lain juga Kiss di vlog fine-fine aja Ini yang mengandung huru-hara yang jelas bisa jadi bumerang untuk lesnarnya Mending dihapus Itu saran dari salah satu fans ya Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejutan-kejutan bahagia dari idola kita. Dan pastinya juga persahabat kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru. Dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar menarik dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.